raso rasanya hampir dua tahun hutang telombok tapi caca kada tahu jauh di sana jauh di mata kapan berasan becepetna ado ceritanya melas pas tentang duet itu ini kan tentang sadar yang kita sepakati kan do jangan cacat mati utang tolong dilunasi di ndola baca robae tolonglah kau tuh jangan Our wow. spakati kanto jangan cacah mati utang tolong dilunasi kage aman kamu mati utang kampungnya roy dari jutaan kawan cuman kamu yang berasa dari segala